Jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren, itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial, sosial apa saja? Baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz, ada yang memberi gelar Khomisul Khulafa, ini yang dikutip Nizan Gubroh Imam Saroni, beliau ngentikan begini. Idaru jama'atan amri dinihim itu jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik fisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum lebih alim maka itu sesak. sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahli ilmi, sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas suntungannya punya majelis tafsir, yang bisa saja cindel tikus itu halal. Hanya karena berdasar dalil misalnya kulla ajitu fima ufiya illya mukharroman alato imyat amuila ayakunaba meyatan awal damam sehingga dianggap yang halal yang halal itu banyak yang haram hanya tiga. Saya pernah ketemu diantara mereka tanya apa betul Gus menurut Islam begitu. Dan saya baca diantara ciri nabi itu yang ada di Kitab Taurat dan Injil itu. Wahyu Harimu Jadi kadang Mawadiul Halal wal Haram itu tidak disebut di halal Haram tapi disebut di sifatun nabi. Sifatnya Nabi adalah Di antara sekian sifat itu Dan Nabi mengharamkan Suatu yang menjijikan Nah kira-kira itu cindel tikus itu kalau sama ada Di ruang tamu menjijikan enggak Ya jijik, ya sudah haram saja kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat Mau ngaji sama ahlinya Dulu ketika Imam Malik Ngarak muatok Itu beliau ngertikan dan yang digantung saya hafalkan, ini ada di kitab Alman Halul Latif, juga dikutip Gus Najib dalam kitabnya Attajiridul Musofa. Arad tu kitab biha da'ala sab'ina faqihan min fuqoha il madinah. Faqulluhum wa taani. fa-sammaituhu al-muwattah. Kitab ini sudah saya tasirkan ke 70 ahli fakih di Madinah. Kemudian semuanya setuju, faqulluhum wa taani. semuanya sepakat. Fa-sammaituhu al-muwattah, maka kitab ini saya namain al-muwattah, yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim, humul, sendiri, Dewi terus dikultuskan santrinya, Serambute Gondrong, terus Muridai, Jari Dulang Nabi Hidir, Skambine Wokali Joko itu. Terus terkenal wali gitu. Ini kalau kita begitu bahaya, makanya saya senang model pendidikan Anwar, ilmu itu dikonsensuskan. Siapa yang alim kita krip, dimuin, ada debat, ada macam-macam. Sehingga yang terbaik, baik secara ilmu maupun perilaku dituakan. Ini penting kalau ilmu tidak dikontrol oleh Saya beri contoh. Betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama seorang salah satu kelompok ormas tertentu. Apa alasannya orang yang NO kalau megang istrinya itu konde. Kok batal gitu? Ya? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram Tidak tahu ya. itu orang yang haram di neka. Yang haram di neka itu itu ya ibu anak bule, ponakan yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah orang lain, makanya boleh dinikah. Jadi statusnya istri itu orang lain ajnabiyah. Sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikah. Mereka akhirnya sadar. Oh ternyata selama ini keliru. Membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi safi. Safi dadakan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada vidah kalau orang haji itu rokok Alasannya ah, kalau kata pakar-pakar kuitar itu cengkeh itu wangi Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi, itu hampir saja deal Karena ya memang cengkeh itu wangi Kemudian diingatkan sama kiai yang lain Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai wangi Wah, iya ya, tidak, tidak, jadi, tidak jadi, jadi, ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini, bukan karena saya merasa benar, ndak kan? Nanti ada yang nasehin. Nah, kalau benar ya, sampean dukung. Kalau salah ya tinggalkan saja. Biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi, saya sudah bilang, tahta top coat Kita ta tahta saifin Wahid, ta tahta mursin Wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya undah-undil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 eksak saja sebetulnya tidak ada juga subjektivitas mereka misalnya begini ini contoh sekian pernah saya lomba cepat-cepatan matematika kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan dan nasional mereka kalau ngitung ya zakat hijau 12 persen setengah mungkin zakat 0 berapa, 10 persen atau 20 Kangkang -kang yang di sini tak pikir itu mesti bingung Karena ge borogab itu mesti raiso Dan mereka tak tantang coba Jangan bikin borogab Saya pakai matematika pesantren Itu cepat saya Karena matematika kita adalah matematika Umi Umi itu orang Arab Umiin Gak usah diterjemah Apa ya sudah Umiin saja Umiin itu ke ibu lugu Jadi kalau gak bisa itu ya terlalu Misalnya 2 persen setengah Kalau kita bilang kan ruhful lusur Ya sudah seribu itu diusurkan dulu menjadi sepuluh. Setelah sepuluh itu kan misalnya ya seribu berarti usurnya seratus. Ya kan? Setelah seratus cari rubuhnya berapa? Dua lima. Berarti setiap satu juta dua persen setengah adalah dua lima. Mereka masih gak gabit Saya sudah cepat seribu usurnya seratus rubuhnya dua lima. Namanya rubukul. Begitu juga misalnya kita punya aset seratus nisbul usur, usurnya sepuluh nisbulnya berarti lima itu rasa porogabit cepat ketimbang sampean porogabit dua persen setengah kan suwi. terus dia tanya, bapak matematikannya kok cepat dari ada apa ilmu dari mana, pernah kuliah di mana ya saya ngaji di sarang sama bangun mun, terus saya ngaji beberapa ilmu nah, kelirunya rata-rata santri itu faro itu yura seneng nah bulat. <laughs>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 Apakah teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saat tanya, saya ditanya gitu tuh saya jawab, amin tuman ayah siva fa ardo faida tamur Apa kamu merasa ayam aman di dunia? Sementara pengendali langit manvisama itu pengendali langit. Ya siapa saja? bisa malaikat atau bisa allah man simpudro itu sama itu ahli tafsir beda pendapat yang nggak beda yang nggak pernah nafsiri gitu jadi jadi yang nggak beda karena nggak pernah nafsiri ayat sifagikumul ardo bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan ya memang bumi itu bisa melemeh bisa meleleh terus saya memberi sekian argumentasi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 atau ketela, atau bengkoang itu ternyata dengan segala kelemahan ini biji-bijian ini bisa merekah dan buminya yang ngalah memberi ruang ya dulu ulama hanya nyontohkan tadi misalnya kalahintah apa-apa saja yang bisa bumi mengalah dengan apa proses tumbuhnya apa, tanaman tapi itu kan taulul mufassir kenangan saya ngaji ya makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau, saya memberi gelar al-faqih al mufasir hakih, betul, karena beliau putra Abak yang ma'ruf bin Fikhi dan Al-Mufasir, beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Hobir itu dengan Habib Mohsin Al-Musawah ini. ini penting, sanat kita ini penting dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanat itu dan yang rusak sanat itu guru ini alim baik guru alim, terus kita budu itu merusak sanat itu sama masih ingat, jidawi Mbah Mundo wangu jaguman merusak sanat itu see? Ibnu Hajar Al-Asqalani ngalim-ngalim buang di murid Zakaria Al-Ansari. Beliau di murid Ibnu Hajar eta. Terus di murid Fatul Mukmin. Jadi, nak di murid ngalim yo yo katanya. Nah, kita berlomba-lomba supaya gak isin-isin Allah. Kiye. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya Ya gak apa-apane Ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan, saya pernah sama satu temen itu, Gus keluwe sengalih Mbak Isu, pulau ini diangsa kagin, wadah pulau tengkaki Joko Samudra, jadi kok pulau nggak tadi Alim. ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya, memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja, tak tanya, kenapa kamu tenang, bapakku buta huruf, <laughs> jadi pengurus nyurati gitu ya tenang saja, karena dia tahu orang tuanya itu, buta huruf, kok nanya emak kok repot ibu saya nak cerita. Ya tapi shawwab barokatuh barokatuh saya hina semua itu tetap berkah karena itu awal hidayah di daerah masing-masing-masing itu tidak perlu alim sudah hebat itu karena ya nggak perlu lah kalau kalau alim betul malah nggak sempat dakwah begini ini penting saya utarakan karena sanat keguruan itu pernah saya cek ini cerita ini tak bin imrat guyonannya ulama, meskipun guyonan itu ternyata musol -sal. dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu, yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggoten kata beliau, itu ada khotip yang jenggoten tentu nangis sempat khotipnya itu GR, kalau dia itu ashar, <laughs> sampai, apa, ya asar, dia mau ya tak asar sampai nangis ternyata enggak dia ingat khotip itu ingat kambingnya yang mati itu cerita Yayu dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid atau Al-Fawaid al, al itu karangannya Habib Salim ash Beliau dekat sekali dengan Gus Naji pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sama cek nanti di Kauluhu Taala Lawatib Nahu Adzan Shaditan. Aulah Asfahanahu Aulah Yakti An Nafisul Itu kata beliau begini. Adaban sadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang enggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita dulu itu ada orang alim alama hamilul Quran itu di dipenjara. Karena ketemu orang sejenis santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara tuh asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu berhafal Quran yang sebelum hafal, ada yang bebas, gak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan sangking rahmatnya tadi, orang alim yang hafal Quran Suatu, dan kalau gak percaya nanti kitab itu sekarang gampang mau didapatkan apa? asyadiriah As atau alfawaita alharmiah itu namanya itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok hebih saja malah mulang Quran di penjara memang peduli Seng Rara Wongalem, Rara Wongalem, Rara si Wongalem, Rara Wongalem, tadi Wongalem, Rara Wongalem, Rara Wongalem, Rara Wongalem, Rara Wongalem, tadi. Wongalem, Rara Wongalem, orang Wongalem, Rara Wongalem, Rara Wongalem, Rara Wongalem, Rara betapa Rara orang Rara Wongalem, Rara Wongalem, Rara itu Rara Wongalem, Rara Wongalem, Rara Wongalem, Rara Wongalem, saya Habib Salim as itu malah cerita itu ditaduin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab itu kan luar biasa dan saya punya kitab itu kemudian yang sama lagi adalah IAI sering berkiakinan Annal Arto Kurawiyah mungkin lihat di video-video Buna Bumi itu flat, itu orang gak mau mikir mungkin ya Annal Ardo Kurawiyah saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori Falak kemudian saya cek dan tafsirnya Imam apa Hafidz hadir tadi di ayat eh, apa wataral jikala tahsabuha jamidat wa hiya tamur marros Sahab kata beliau anal arto kurawiyah wa anna hadil arto ardo tamurru kaljibal atau tamurru apa marrul jibal marrul jibal ketika dia ditanya apa alasannya wataral jibala tahsabuha karena ada kata tahsabuha tahsabu tah itu hasibah yahsaku husbanan kalau sebagian turut siku, husbana Nah, itu sekarang kata beliau itu sekarang kenapa itu sekarang idlah husbana hunaka karena ada mufastir yang mengatakan tamur romar res sahab itu nunggu di akhirat watarol jibalah tah sabu wajamidata wahya tamur romar res sahab itu nunggu nanti di akhirat tapi kata sahabib salim ashatir tidak di dunia idlah husbana guna. Gunalika gunalika itu akhirat masing. Di akhirat husban warnanya kan nyongko miro. Di akhirat semuanya itu ilmuul yakin ainul yakin. Jadi kalau tahsaguha pasti di dunia karena adanya husban dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah fina wa fina hadits salim asatri. Dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Syekh Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai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 ketika lisan dihisab sama Allah taala dan mendapatkan adab yang paling tinggi dibanding jawarah yang lain itu ketika lisan menanyakan sama Allah kenapa ya Allah samunya azab yang begitu ekstrim jawabannya Allah kharajat minkakalimatun balaghat masharikal ardi wa magharibaha fasufikat damul haram wa ukhidha bihalmalul haram wa untuhi ka bihal farjul haram jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis Apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa itu Nanti resikonya itu ada safkuddimah Dan itu hal yang dari ulama dulu Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat Yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha ad-damulhar Orang-orang yang gak perlu mati harus terbunuh Dan sebagainya dan sebagainya Kalau dalam Nasoikul Ibad Redaksinya adalah ini kalau di kitab Ibnu Qayyim redaksinya itu. Ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar al-hudud. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kaabiron ang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 tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadi ya, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la allahu fitnatullakum wa ma saya tidak tahu ini kayak apa jangan-jangan ini hanya fitnah kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik setiap ditanya sering bilang la adri sampai yang tanya pernah mangkel. ini pernah dikutip Gus Najib dalam kitab Atatjir Bilmusofah juga ada di Al-Manhalul latif kenapa Saalim engkau selalu jawab la adri Kata Imam Malik, jawab saya ini orang jauh kalau sampai bilang adri nanti gimana? Saya laporan yang disuruh tanya. Kata Imam Malik, happy saja. Saat Blihman Waroaga Anila Adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu, saya lah Adri. kan dari visa aku Yola Adri. Jadi ulama dulu, sangking khosnya sama Allah, Bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanat mereka dalam hal-hal yang istiha yang potensi saf qadimah saya ulang lagi yang potensi saf qadimah itu milih aman bilanglah adri. samaan kalau gak percaya dicek di soha muslim atau di kitab-kitab hadis soha yang lainnya dan ini juga yang dipakai Ibnu Qayyim ketika bikin muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam khotorul Fatwa ada seorang namanya itu Buraydah Buraydah itu Amirul Jais itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain kata Rasulullah jika mereka menginginkan kamu ala antun antunzilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah fa antun tunzilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah ada redaksi yang fi thimadillahu fi thimadhi rasulillah walakin anzilhum ala hukmi posisikan bahwa MOU itu atas nama kesempatan kamu dan mereka fa inna kala tadri atus hibah hukmawahi amla, karena kamu tidak tahu apa kamu persis Sebagaimana wah pandang. kamu tidak bisa misalnya secara fekeh, misalnya ada zaid ini kafir, harbi terus kamu bilang, ini wajib diperangi karena kafir, harbi, oke itu mungkin tapi masalahnya, bisa saja khusus zaid ini ada sunnatuwa, ada wah yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus saya lihat dalam Asro -Badrin. itu di Asro itu kan semuanya yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir, harbi termasuk mubahniim ada Syeikh Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah pernah kafir hardi ikut perang Badar. Ini pentingnya Mukawala. Apa Abu Bakar usul dimaafkan, Umar usul derburi Apa tanggapan Rasulullah saw? Alkabaslah mendingan. Masaluh kaya Abu Bakr dan masaluh Ibrahim. Kalafamantabi ani fa inna humini man asawni fa rahim. Wah, masalah kayak Umar, masalah nuh, kala arti Dan apa yang dilakukan Rasulullah beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Syekh Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wah, hasuna Islamku. Artinya gini. Jadi betapa dalam menganalisis menganalisis satu hukum sosial karena ini manusia. Seorang lagi karena ini manusia itu susah sekali, makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah tentu. Ada ayat laisala kaminal amri Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni almar mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengritik orang kafir tertentu fitil kalwakiyah itu, di situ ada kejelasan. Fa'aslamu wa hasuna islamuhum Misalnya, wasfir suwir nafsakama aladinah tuh narobahum fil satu ruh seterus. terus lahat wa tuh enak anum diru di Terus dia menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh gak mau, apa? Ta'alum sama nabi karena gak mau cecer mau sama untuk afal Muhajirin dan gak afal ansar. Itu akhirnya islam dan wa hasuna apa? Islam. Eh, saya kira demikian. Nanti, apa? Monggo bareng-bareng istifadah dari Syekhina Najji. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah Atta Ceritul Musofa, saya sinau bukot itu banyak di kitab-kitab Fekih. -kitab tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik, tentang buhot In khoroju ala Misi Umar bin Abdul Aziz. Terus ketika siapa itu, Ibnu Qasim tanya, Fa'ilam yakun mislah, kata Imam Malik, Ya, dakhum, ya. dakhum tapi muwah min dolimin bidolimin, ya. sumayantaki muumin kilai himah. Jadi sikap-sikap dari Sayyidina dari para ulama-ulama kita yang sabar, sabar ngadepi Umaroh yang macam-macam itu adalah sikap dari guru-guru kita musalsalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini keos. Kalau keos nanti Sabtu Timah, tentu itu yang gak diinginkan saya, Hasan Ali. dan beliau dapat gelar dari Rasulullah. Inap Sayyidun. bi Saya kira demikian dan bareng-bareng monggo istifadah dari Syaihi Nabi